Bismillahirrahmanirrahim Website merupakan tulang punggung atau backbone Dalam keberhasilan suatu aktivitas internet marketing Karena semua media online Semua aja pada akhirnya adalah bermuara di website Apa jadinya jika kita memiliki usaha tidak memiliki website Banyak alasan ya Satu saya nggak ngerti Yang kedua saya nggak punya uang Dan yang ketiga saya nggak punya tenaga ahli dan seterusnya Ini solusinya kita buat blog gratis aja melalui blogger, kita install, buka playstore, ketik blogger, lakukan instalasi, klik buka, tunggu sejenak, selanjutnya sign in dengan akun google teman-teman. kita klik create a block bahasa inggris ini, block namenya apa saya akan membuat pre order meja karambol jati seperti ini jadi name of your block ini adalah bukan www Domain.com bukan ya, tapi ini adalah suatu semacam kayak display yang akan dilihatkan kepada publik tentang meta titelnya. Kita klik next. Nah, baru di sini, teman-teman, membuat suatu alamat dari blog kita. Ekstensinya tidak bisa lain adalah blogspot.com. Jadi, blogspot ini merupakan main domain dari Google yang disediakan secara gratis dengan memberikan subdomain. Kita membuat subdomain dari Blogspot. Kita kasih nama preorder saya singkat strip langsung saja biar tidak banyak-banyak karambol jati gitu ya. Checking availability. Nah, alhamdulillah blog URL tersedia. Selanjutnya kita klik next. Display name-nya apa yang akan ditampilkan, terutama ketika display name ini untuk melihat ketika ada orang melakukan suatu komentar. Ya, jadi, komentar ya, komentarnya sebagai apa? Contohlah, sebagai nama Anda boleh, sebagai nama usaha boleh. Kita klik next. Nah, di sini tidak ada satu post pun yang muncul, jangan khawatir. Langsung teman-teman klik ikon pensil di pojok kanan bawah. Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Untuk hati-hati membuat judul. Judul ini kaitannya dengan Search Engine Optimizer. (SEO) atau Search Engine Optimizer ini adalah aktivitas untuk agar blog atau website kita ini masuk dalam kotak pencarian Google. Nah, SEO ini adalah organik alias gratis. Dibanding dengan SEM, search engine marketing yang kita harus mengeluarkan uang. Oke, okay. untuk membuat suatu titel dalam suatu posting blog, itu kita akan selalu menempatkan rumus apa? yaitu produk kita apa? di mana? kita jualannya di mana? Dan siapa? Siapa itu adalah nama brand. Maka di sini kita akan membuat apa? Berarti pre-order, meja, karambol, kayu, jati, di mana di Ungaran. Ya, saya tinggal di Ungaran. Selanjutnya silahkan creating your post. <laughs> menulis, nah kalau untuk menulis ini bisa menulis lewat sini, bisa copy paste nah di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana untuk membuat suatu copy paste yang kita simpan di google keep terlebih dahulu kemudian baru kita paste atau paste tempel pada blog kita caranya kita ke menu kemudian kita cari untuk google keep atau catatan google jangan lupa sign in dengan akun yang sama buka saja ini yang sudah kita siapkan Kemudian tekan sedikit, ada titik dua ini, salin semua, pilih semua. Setelah itu kita salin, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka lagi untuk aplikasi Google, ya, Blogger. Kita tinggal tempel saja, seperti ini. Ya, teman-teman bisa mengeditnya. Setelah selesai, centrang, pojok kanan atas pre-order karambol kayu jati Ungaran kita kasih labelnya apa boleh nih label ini semacam tag ya tag itu adalah untuk pengelompokan saya memposting apa contoh sebagai, sebagai di sini adalah meja gini aja meja karambol aja gitu ya kemudian setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya adalah create post publish oke okay, publish Nah, publish yang pertama kita lihat, okay, ya, kita lihat bagaimana kita melihat previewnya. Untuk melihat, teman-teman bisa klik ikon share bagi, kemudian buka WhatsApp, kirim saja. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sederhana dan singkat bagaimana untuk menambahkan gambar pada halaman blog kita kita buka untuk aplikasi blogger kemudian ketuk satu nama posting ketuk lagi pada sebelum kondisi baru arahkan sini ya boleh lakukan enter taruh di atasnya Kemudian sisipkan atau foto langsung, jika memang produk teman-teman sudah ada. Saya akan coba untuk foto yang ada tersedia pada handphone saya yang sudah saya buat. Pilih satu seperti ini. Kemudian centrang pada pojok kanan atas. Selanjutnya, ada tanda panah ke kanan, itu send ya, edit posting yang titik-titik. Nah, itu diklik, itu lakukan publikasi perubahan. Tunggu hingga upload selesai. Kalau sudah demikian. Kita lihat lagi atau share. Jadi rajin-rajin share ya kepada grup, teman, keluarga, dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti ini. Sudah ada gambarnya. Demikian semoga dapat memberi manfaat. Terima kasih.